Assalamualaikum wabarakatuh. Masih bersama saya pijet terapi Mas Kanto. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk memijat frozen shoulder atau bahu buku Biasanya bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan dengan gejala tangan gini susah diangkat, susah digerakkan atau untuk wanita biasanya untuk diputar ke belakang sini untuk memakai bra susah atau sakit. Oleh karena itu kita akan memberikan tutorial semoga membantu untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share seperti biasa kita baluri dengan minyak masas. Nah. Ini. ya nah. enggak begitu itu kita ambil agak ke bawah dikit nah. nah ini daerah sini ah ini di sini ada satu otot namanya romboid yang daerah romboid ini harus dirilis benar nih nih nah, ini si masnya kaku nih tuh harus kita rilis dulu sampai rilis sampai enak nih langsung merah dia tuh ke naik lagi Nah, ini area trapezius diambil. Nah, area trapezius. Di sini ototnya ada namanya supraspinatus. Nah, ini harus rilis. Geser hmm. pentokin sini. Ini namanya levator scapula. Nah, tarik sini, set. Nah, kemudian di sini, di sini ada teres menor tuh Ada infrapinatus tuh, ambil semua. Baru ini tangan diputar di ke bawah ini. Ini skapula, ini uh, di bawah skapula. Mulai kita rilis, kita lemeskan tuh. Ini, tuh, tuh, nih. Uh, ini. Ini tak ketahuan. Ini kan, si masnya kan, anu gemuk nih. Jadi nggak kelihatan ya, tapi ini, ini pasti nih, ini, ini ini ya, ini, ini, ini, nih, dia jenjang jangkrik di sini tuh, tuh, tuh, nih, nih, ini lagi geser sini, ngikutin alurnya itu, baru diputar sini, nah, tuh, ya, yeah. tuh. Ini dari sini, ini ketahuan. Begitu udah dirilis, itu dari sini Pak ada granger granger semua tuh. Tuh, oh. masih ini ketahuan. Jadi, tuh loh, nih, hmm. nih lagi sini tuh. Oh tarik tuh sama tuh dorong dong sini sini jadi dirilis dulu biar ini nantinya lemes semua tarik nah, jorok jadi kalau ini kan eh, biasanya untuk hijau seperti ini nanti untuk badan yang kecil kalau untuk masnya gini, kadang-kadang ada karena terapisnya terlalu kecil, dia nggak ngefek tuh dipakai gini. Jadi bisa kita bantu dengan lomi, Lomi itu seperti ini. Duh, dorong, set, tuh, dorong, nah, nah. itu langsung berasa. setelah dirasa cukup dan udah rilis tidak ada otot-otot yang tegang pas-pasem tuh ini dipikilin satu-satu di cari satu-satu gini udah oke okay. coba kita shaking, nah baru tangan di sini taruh tuh ini Ini di rilis juga sampai sini. Tuh, Oke. baru tangan tayikin sini mas. Nah, ini biasanya kalau seperti ini, tapi kita akan coba. Nah. Nah. Ini kan tangan udah ini, ini kan di sini ketahuan tuh cengkolongannya tuh di sini. Nah, baru dirilis Tuh Sama kan nih? sama. Yang ini Ini oke okay, Ini berhenti Tuh Tinggal dorong gini Nah Dorong lagi Ini oke okay, Ini berhenti Berasa mas ya, ya. <laughs> Tuh Ya Ya dong Sama posisinya mas Tuh Ini, ini Sakit dong tuh ya. yeah, ini ini jalan, ini berhenti. Nih. ini Nih. Tuh. Ini di, ya. Jadi dari sini ketahuan. Tuh. Tuh. Hmm. Kalau masih Dirasa kurang, ini bisa, Boleh kita tambahkan dengan teknik namanya Guasa nah, Jadi Kita rilis pakai, pakai alat gini Ini insya Allah membantu, paling cepat Tuh tuh dia ya, begitu Kalau merah gini, berarti dia ada masalah ototnya Tuh sini juga. Oh, ini kan ketahuan tuh. Ini jalan. Jalan diberenti. Oh. Oh. Nah, ini udah. intinya tuh untuk frozen solder tuh cuma gini ini kita atas ini nah jalan ya insya Allah udah tuh selama ini dia masih ada sanggroan atau masih ada gerendelan, itu pasti belum baik kalau udah lancar gak ada masalah insya Allah frozen solder cepat sembuh oke sekian tutorial dari pijat terapi mas nyanto Salam sehat, bersemangat.